Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga serial jalan-jalan keluarga Jarot yang saya sampaikan dari halaman rumah saya di kawasan Pintarojaya. Kita keluarga bahagia yang Pergi ke seluruh dunia untuk mencari makna dan membangun nilai-nilai keluarga. Dan sekarang saya bagikan kepada Anda supaya kita bisa bersama-sama membangun keluarga yang bahagia. Nah, kali ini saya akan melanjutkan cerita perjalanan keluarga kami ke Tasmania di hari yang kedua. Kami cukup jauh menuju ke Lainchester, Itu. Semacam kota tradisionalnya. Kalau Hobart, kota yang lebih modern. Kota besar di mana ada airportnya. Tapi kota tradisionalnya itu di Lansestown. Saya lompat dulu ceritanya dari Lansestown hari yang ketiga kita cukup lama. Yaitu di Cradle Mountain. Nah, ini kita dua hari di sini. Karena ini kayak krimnya. Kalau waktunya coba singkat langsung ke situ. gitu. Tapi memang sayang juga Cradle Mountain adalah gunung ya di mana kita... Naik mobil itu memang udah sampai dekat ke puncaknya. Nginep sudah ada di dalam kawasan hutan lindungnya. Jadi kita dari kawasan wisata itu sudah berada di kawasan taman nasional hutan lindung itu. Satu kawasan gunung. Sehingga nanti kita dari tempat penginapan tiket dijual. Gitu ya, ada kafenya juga. Lalu naik bus. Jadi mobil pribadi ya kalau mau ke sana boleh juga sebenarnya mereka nanti nanti dikasih passcode, ada titik tertentu di mana mobil pribadi nggak boleh ya sampai patas tertentu Tapi kalau dengan bus yang memang untuk wisata itu sampai di pinggir danau dan danonya itu pun pemandangannya udah bagus banget Ya kalau misalnya yang usianya udah lanjut gitu ya nggak mau naik gunungnya gitu Naik bus turun dari bus jalan kaki pinggir danau view-nya udah bagus banget gitu ya. nah, Karena kami masih muda-muda gitu ya saya ya baru 58 tahun tapi kepada saya tes kesehatan katanya 46 tahun jadi cukup mudah dan sehat ya kami naik gunung gitu ya itu jalan kakinya dua setengah jam satu kali jalan Kalau mau sampai ke puncak Yang disitu kita bisa lihat salju Memang kami ke sana Waktu itu bulan Desember Tapi resiko bulan Desember Adalah hujan Dan kami sempat gerimis Waduh Yang lain pada pulang gitu Saya berdoa aja Tuhan masuk Ini sekeluarga liburan jauh-jauh ke sini Batal gara-gara hujan itu. Ajaib loh Bener-bener ajaib Hujannya berhenti Gerimisnya berhenti Jadi, wah, Kita jalan kaki dua setengah jam Dengan cuaca yang bagus gitu. Kita pulang hujan lagi Saya sering mengalami hal seperti itu Dalam kami berwisata di mana sepertinya hujan tuh ditahan sebentar untuk kami memang kayaknya kok memangnya siapa kamu gitu ya tapi itu kami sering alami sehingga kami itu penuh ucapan syukur karena merasa penyertaan yang yang kadang-kadang di luar akal ketika kami berjalan kaki sampai dua setengah jam tentu disitulah sebenarnya kita tuh berinteraksi dengan anak kita bisa melihat bahwa yang satu ini orangnya semangat antusias berpikir positif gitu ya yang satu kayaknya gampang capek gitu ya yang satu kesukaannya wah motret pemandangan gitu ya jadi anak saya nomor dua tuh motet pemandangan batu gitu dia nggak tadi dia sendiri dan dia punya Instagram itu dan lima tahun ada kali nggak di-update itu tapi dia nge-follow orang ya kalau saya ya poten pemandangan bikin video klip narsis juga foto diri sendiri saya aja anak-anak saya malah kita foto aja kita foto anak nomor satu yang paling rajin foto juga gitu ya kalau diajak foto bersama pasti mau gitu ya nomor tiga juga kayaknya mau kadang enggak nomor dua paling paling jarang foto gitu ya tapi kalau foto sekeluarga dia mau tapi dia jarang untuk foto diri sendiri gitu bukan jarang lagi kayaknya nggak pernah dia foto dirinya sendiri narsis gitu. tapi dari situ kita tahu keunikan masing-masing anak gitu ya dan kita harus memahami mengerti ya nggak boleh dipaksa ya foto gitu ya enggak tapi kalau foto keluarga anak saya semuanya mau ketika kita naik gunung Perjalanan yang jauh, berinteraksi, secara dekat, kita mengenal keunikan masing-masing. Terus kita juga mengenal sampai ke passion dan impian. Karena memang dalam interaksi yang lekat itu, makin lama makin akrab. Kan saya dengan anak-anak itu berpisah cukup lama. ya. Karena anak saya, 3 SMP, nomor 1, nomor 2 khususnya, itu udah keluar negeri. Jadi kenapa sih kok saya ini banyak banget jalan-jalan? Karena itu seperti membayar. gitu ya. Waktu yang hilang, yang seharusnya masih berinteraksi. Kalau saya sekarang ditanya sama orang, Pak, kalau anak itu sekolah luar negeri, bagusnya kapan? Kuliah. Karena gunakan waktu yang cukup untuk berinteraksi, gitu ya. Nah, saya ini tiga SMP, anak saya 3 SMP, sektry udah ke Singapura. Makanya, kenapa keluarga kami ini banyak sekali liburan keluarganya untuk menebus, gitu, misalnya kehilangan kebersamaan di usia SMA mereka 3 SMP sampai SMA. Itu kami sudah nggak bersama-sama. Maka dengan libur keluarga maka family time di dalam kebersamaan yang berkualitas ini, maka relasi tetap terbangun dengan kuat sekalipun anak-anak sekolah di luar negeri, mungkin Bapak Ibu nggak usah luar negeri gitu ya, luar negerinya saya Jakarta, Singapura, terbang cuma satu jam setengah Indonesia, biasanya orang tuanya di Medan anaknya kuliah di Jakarta, terbang aja dua setengah jam itu lebih jauh sebenarnya, masih satu negara gitu. Wih, anaknya di luar negeri, waduh gimana tuh hubungannya, gitu. orang tua di Papua anaknya kuliah di Jakarta, atau di Bogor, di Bandung gitu terbangnya aja lah, 4 jam lebih jauh lagi. Memang sekarang ini di era milenial ini juga jadi jarak itu sekarang sudah menjadi tidak masalah karena kan belum lama ini gitu ya ada yang namanya zoom, ada hp yang bisa pakai video calling. Kalau dulu lu kan nggak ada gitu, paling zaman saya kuliah dulu ada mau cerita sama orang tua kirim surat itu. Aku udah sampai di Bogor ya sehat-sehat bu, Makasih doanya surat dikirim. Dek -dek -dek -dek -dek -dek -dek. sampai di Solo ibu saya baca wah seneng <laughs> anaknya sehat padahal saya sedang sakit <laughs> karena suratnya tiga hari kemudian baru nyampe kondisinya sudah berbeda gitu. Itu zaman dulu waktu zaman saya sekolah. Zaman sekarang kita bisa WA, video calling, bisa Zoom, bisa berinteraksi. Tapi saya tetap menyarankan untuk era sekarang ini pun adanya waktu yang dikhususkan untuk bertemu secara fisik. Kenapa? Karena memang ada hal yang tak terwakilkan. Ketika kita tatap muka secara langsung, kita dengan istri atau anak kita gandengan tangan, lalu duduk berduaan, ngobrol dari hati ke hati, itu suasananya tetap berbeda walaupun dengan Zoom berduaan curhat di situ. Gitu. Ya, karena ketika misalnya anak sedang butuh kekuatan, kadang kita nggak ngapa-ngapain, kita pegang tangannya aja atau dia minta dipeluk, dengan dipeluk saja maka dia sudah merasa nyaman dan tenang karena memang yang dibutuhkan adalah uh, rasa aman. Kadang anak sudah tahu apa yang harus diputuskan dalam keadaan situasi seperti itu dan dia sebenarnya tidak butuh nasihat tapi dia butuh dukungan, pengertian, penerimaan nah ketika bertemu secara pribadi hal itu bisa dilakukan karena itu saya menginspirasi bagi Keluarga-keluarga yang anaknya sekolah di luar kota Kalau di Indonesia malah banyak kadang bukan kuliah lagi SMP loh ya Terutama orang-orang yang tinggal di sekitar kota metropolitan gitu ya Misalnya orang tuanya di Jember Anaknya SMP aja udah ke Surabaya Anaknya tinggalnya di, orang tuanya tinggal di Sukabumi SMP anaknya udah ke Bogor atau ke Jakarta malah Nah maka akan banyak waktu yang hilang Yang seharusnya ada interaksi orang tua dan anak. Dalam keluarga-keluarga seperti ini, maka saya menyarankan solusi untuk tetap memiliki relasi yang kuat adalah waktu bersama keluarga yang berkualitas. Dan diantaranya adalah dengan liburan keluarga kemana, sesuaikan dengan biaya gitu kan, karena bicara kemana bicara biaya, karena sebenarnya bukan bukan kemana tapi yang penting bersama dengan siapa kebersamaan itulah yang hari-hari ini apalagi anak-anak adanya Instagram sosmed, ya, Facebook dan sebagainya membuat anak menjadi tempat yang Instagramable gitu ya. tempat-tempat di Indonesia saja gitu ya, di Gunung Erterjur yang tadinya nggak rame menjadi tempat dikunjungi karena anak-anak suka seperti itu, nah orang tua bisa ikuti kesukaan anak-anak dengan pergi ke tempat-tempat yang anak mau datang ke sana, saya baru pergi juga dengan anak ke wilayah Gunung Salak, ya. wah ternyata banyak air yang bagus-bagus, jadi Indonesia tidak kalah menariknya sebenarnya dengan destinasi wisata di luar negeri, murah meriah <laughs> murah meriah yang penting ada kebersamaan ya itulah inspirasi hari ini sampai jumpa di episode selanjutnya salam dahsyat, bahagia luar biasa